Jogja sudah mulai mendung-mendung, kemarin hujan lebat sama petir ini, Prof. <guruh> iya, makanya. Okay. Selamat matang, siang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari mana ini? Dwi, Prof. Bantul, di Jogja. Bantul, oh, sama-sama Jogja, selamat hari. Yeah. <guruh> <Uy, bro. guruh> Alamatnya apa? Sudah? bayinya siapa yang nangis? Anak saya, bro. Oh, <tuk> umur berapa? Ngantuk, bro. Umur berapa tahun itu? 9 bulan. Oh, baru 9 bulan. Wah, jadi belum, Keluarga muda <tuk> itu disuruh mimik ibunya itu. Ya prof, baru diminum ya prof. Ini bunet diganggu kali bapaknya prof. Bapaknya <laughs> tadi malam. Mendahului biasanya bapaknya itu. Kali Ya, kali. di mana Bukali? Bukali. Bukali. Bukali. Bukali. Bukali saya nah di Sleman bro Oh di Sleman, Saya orang bekerja mm -hmm. juga ya Iya yeah. ini siapa mahasiswa kita kecil ini? <laughs> Fotonya anaknya Mas Dwi ini, keberapa? anak saya Bro oh, <laughs> lah. lah bapaknya kempennya nanti saja nah. nanti <laughs>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 ada negara Amerika Latin, saya lupa itu Argentina atau Brazil yang uh, Karena dia bunuh diri pada waktu sepak bola dan cukongnya kalah Beberapa saat kemudian dia mati di pembak. Jadi perspektif olahraga itu tidak hanya prestasi ya, tapi Mempunyai banyak uh, dimensi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 anti terhadap e, masuknya emigran atau orang-orang yang berkulit berwarna sehingga e, sepak bola atau ya olahraga itu sebagai ajang untuk e, kekerasan nanti yang akan saya jelaskan mengenai bagaimana e, kekerasan dan kemudian aspek-aspek rasial, aspek, aspek etnisitas itu mempengaruhi prestasi ataupun juga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 pakaian-pakaian uh, yang uh, produk Nike misalnya ataupun juga ya kalau nggak merek terkenal diolo olok kita ini di apa ya semacam karena itu prestis sosial ya jadi ya kita ikuti sajalah lah uh, cara mereka cara kita bergaul ya sepeda juga begitu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 Uh, pertandingan kecerdasan, pertandingan fisik. Kita misalnya dengan pemain-pemain uh, dari Cina kalau kita kalah mesti dibilang, oh ya kalah awu kalah awu yang dimaksud itu adalah Yos, kalah sembarangnya sehistorisnya ya kalah, wongnya kalah keuletannya kalah ya, kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan latar belakang kebudayaan, mempengaruhi prestasi olahraga. Maka dari itu, kalau kita kalah pulang sepak bola dengan Vietnam kalah, ya dengan Thailand kalah, woy dasar mental tempe tempe tahu, karena makanannya cuma tempe tahu. Jadi itu itu ya dimaksud dengan uh, apa latar belakang budayaan itu mempengaruhi orang di dalam bertanding. Tetapi begitu kita melawan negara-negara yang um, seperti Malaysia yang pernah di dalam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 pada diri seorang pemain Termasuk juga dalam prestasi Ya saya rasa begitu Kalau ada yang bertanya karena waktunya sudah diingatkan Silakan. Ya ada yang bertanya bro. Uh, Untuk saya Prof Ya dari Dari UNS bro. Ya semua dari UNS ini Makanya, dari Solo, dari Solo, Solo, Solo, Solo, Solo, saja Solo, saya juga orang WNS Solo, Solo, Solo, kalau Solo, politik itu Solo, Solo, Solo, Solo, Solo, Solo, Solo, Solo, Nah, kalau kita terjebak di dalam perspektif politik dalam olahraga, itu, Pak, bagaimana? Bro? Bisa olahraga itu tidak bisa, ya, yes, multidisiplin dan selalu banyak kepentingan, ya, banyak interes yang ada di situ. Kalau kita lihatlah pertandingan-pertandingan kecil saja lah, antar klub, misalnya, itu kan kita di belakang bermain, kita itu maksudnya, ya, banyak orang yang bermain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 Demi negara-demi negara Tapi terkadang juga Itu kan ada unsur politiknya Itu maksudnya Jadi tidak bisa olahraga itu Selalu menjadi tarik-menarik Yang besar Hanya saja memang uh, Tarik-menarik yang besar itu Akan bisa Dapat dikurangi apabila Campur tangan negara ya, Campur tangan negara Dalam hal ini uh, Negara ya tidak usah ngurusi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 atau ya berkepentingan di dalam uh, olahraga jawabannya begitu mas, jadi tidak mungkin steril ya olahraga tidak mungkin steril dari politik karena olahraga itu sendiri didukung oleh politik dan ekonomi ya ya, terima kasih prof ya, Pak. siapa lagi prof, nonton, prof. ini teman-teman dari tadi mau masuk tapi gak tersebut nih prof ya, ada tiga orang j yeah. Tampun, seharusnya sudah bisa. Hendi. Sampun ya. Nah, sudah bisa itu. Nah, terakhir Saudara. Ya. Tapi ini nanti saya recording ya. Kemudian akan kita seperti biasanya akan kita upload kembali agar supaya teman-teman yang belum sempat mengikuti ini dapat uh, di apa putar berulang-ulang. Bisa. Ya sudah masuk kan? Ya siap Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ya baik karena ini sudah duhur. Silahkan Anda ambil karena Anda akan kuliah lagi Saya juga akan kuliah lagi pukul 13 Sekian terima kasih atas perhatiannya Dan kita masih satu kali lagi bertemu Kita minggu depan akan berbicara mengenai Ya aspek-aspek dan kekerasan terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh